Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah alamin Assalatu wasalamu ala asrafil wal mursalin Wa Salam damai sejahtera bagi kita semua Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat yang maha pengasih lagi maha penyayang Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah memberi kita beribu-ribu kenikmatan Baik nikmat iman serta sehat jasmani dan rohani dan ditambah lagi nikmat dalam fasilitas yang Allah anugerahkan dalam hidup kita hingga pada hari ini saudara-saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ta'ala salawat dan salam semoga terlimpahkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita dari masa jahiliyah ke yang dirahmati oleh Allah ta'ala saat ini dan juga kepada keluarganya sahabatnya dan seluruh pengikutnya dan kita semua sampai di yaum akhir baik saudaraku hari ini saya ingin Collapse bareng Om Andre kita akan mulai Bismillahirrohmanirrohim oke, halo teman-teman semuanya balik lagi di channel Youtube Om Andre dan kali ini saya bareng sama Kang Dedi yes. sama-sama nge vlog kita yes. ya, ya Deddy Rosadi dari De channel Deddy Rosadi Mobil bekas dari channel Derosa mobil bekas. Saya berada di bursa mobil Palam Semi, teman-teman. Ada showroom namanya Mutiara Motor ya Mutiara Pak? Motor. Siap, Kang, Kang Dedi. Mungkin kalau teman-teman yang pantengin lama channel YouTube Om Andre udah tahu nih kalau CV Mutiara ada di mana. Betul. Saya izin tanya deh, kalau Mutiara Motor ini ada di mana nih alamat lengkapnya? Mutiara Motor di tepatnya di blok A5, bursa Palem Semi, blok A5 nomor 2A, Palam Semi, Tangerang siap. Nah kalau teman-teman lihat ini muka dari Kang Deddy nih itu pemilik dari Mutiara Motor. Kalau teman-teman berminat nyari mobil second berkualitas bisa coba hubungin Kang Deddy nomor yes. telepon dan WA-nya berapa nih Kang? Teman-teman saya 08119477161. Oke nomor telepon dan WA-nya ada di atas video dan di deskripsi teman-teman. Betul, betul, nah betul. kalau teman-teman itu Andre lihat Kang Deddy pegang gimbal, gimbal dan juga handphone. Kang Deddy juga sekalian bikin video nih. Betul Ada sosial media, channel YouTube apa namanya? Nih, kang, channel youtube saya derosa otomotif atau derosa mobil bekas derosa mobil bekas ya teman-teman yes. bisa subscribe channel YouTube-nya untuk melihat updatean mobil-mobil dari derosa otomotif teman-teman dan ada juga di menir otomotif ya betul, menir otomotif ada menir otomotif ada juga ya, sekalian bisa subscribe nah kang Deddy bisa sampaikan dulu apa yang mau disampaikan sebelum kita mulai sebelum kita mulai, baik semoga uh, kita semua selalu diberikan kesehatan Diberikan keselamatan, dijauhkan dari segala penyakit, dan selalu. Diberikan kelancaran dalam mencari rezeki amin, amin, amin, amin Nah kita akan kolaborasi buat cek ada mobil apa saja nih Kang Kita Betul. lihat mulai dari mana nih Eh boleh nggak kita selawat dulu Boleh, boleh, nah. boleh boleh. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim Wa ala sayyidina Ibrahim Wabarik ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Kama barokta ala sayyidina Ibrahim Wa ala sayyidina Ibrahim Fil ala mina midu majid kita mulai Kita langsung saja Kang Didi Baik, ya siap Kita mulai dari mobil apa nih Kang? Kelilingnya nih Kita kebetulan ada Kaila nih Kali Warna putih Warna putih Ini tahun berapa Kang? Warna putih tahun 2017 2017 Kilometernya masih sangat rendah sekali Om Andre Berapa tuh Kang? Kilometernya 52 ribu 52 ribu? Betul Oke, ini manual atau Kang? Ini transmisi matik. Transmisi matik. Harga berapa sih Kang? Kondisi seperti Kalau ini Kalau buka harga sih kita Harga kredit Sembilan puluh delapan ya 98 juta 98 juta Oke hmm. bisa Nego sambil ngopi ya Itu harga kredit ya Om Andre Harga kredit ya Iya Siap DP berapa sih Kang? Kalau untuk harga cash Iya Sebenarnya gini Kita kita bisa pakai DP DP di angka 20 juta Angsuran sekitar 2,6 2 juta 600? Betul Berapa tahun tuh? Empat tahun Empat tahun Empat tahun oh, Masih rapi banget ya Masih rapi banget Rekomendasi Kilometernya dua ribu Ini <coughs> berplat Tangerang Kota Tangerang kota ya pajaknya panjang bulan Mei tahun depan siap cicilannya murah 2 jutaan ini 2 juta 600 .000 bisa, 000 .000 ya 2 juta 600 .000. bisa teman-teman lihat interiornya masih rapi enggak bau juga ngebau apok pokoknya mobil tinggal pakai aja ya betul Insyaallah tinggal pakai tinggal jalan nah ini rekomendasi mobil keluarga murah harga di bawah 100 juta teman-teman kayak Kali lagi Kalia tipe G kilometer 50ribuan ada apa lagi selain Kalia Kang Deddy kita ada baru beli kemarin nih tapi udah di DP Honda Freed Honda Freed ini, oh, ini udah laku ya udah laku sayang banget nih teman-teman ah. yang incer Honda Freed unit ini udah laku kita Betul. kemana lagi nih Kang ini ini ada nih Xenia oh dari satu Xenia tahun 2013 2013 warna silver iya platnya plat depok iya pajaknya panjang bulan Juli tahun depan pajak bulan Juli tahun 2022 iya kilometer 98.000 ribu ongoing Oke. masih sambil saya pakai karena kita irit banget iya Betul Ini aman Nggak bekas banjir Nggak bekas eksiden besar Sudah dicek semuanya ya Kang Sudah ya Sudah dicek semua Wah ini interiornya Nggak bau apok Masih rapi teman-teman Wangi banget Masih wangi e, Harga berapa Kang? Harga buka Kang? Harga buka Saya jual 90... 97 juta net deh 97 juta Net Net aja ya Iya. Siap ya. Udah kalo murah kok Dicek ya mau laran, kredit berapa nih Kang? Kredit dp 10 juta bisa Dp 10 juta bisa ya? Iya Asal datanya benar-benar. Tidak mengecewakan <laughs> Bagus Adanya ya, bagus. yang penting <laughs> ya Siap, AC sudah double blower Iya Mesin 1300 cc ya Betul, Om Andre mau tau nggak DP Kenapa 10 tuh? juta, angsuran cuma 3,1 DP 10 juta, bawa iya. pulang Senia ya Iya Tuh, buruan 3, teman, teman Kejangkau nggak Om Andre? Iya, 3 juta 100 loh Berarti iya. per hari 100 ribuan ya Betul Nah, sangat rekomendasi Cukup 10 juta Proses berapa hari kerja Kang? Estimasi 3 hari sampai 5 harian Dari lebih. data lengkap ya Data lengkap Yang paling penting datanya lengkap Dan datanya bagus teman-teman Betul Oke, mobil yang kedua ada DP 10 juta, cicilan di 3 jutaan, teman-teman. Selain Xenia ada mobil apa lagi nih, Kang? Kita ada mobil Terios, tipe TS Extra, tipe X. Mohon maaf, tipe X. Tipe X tahun 2015. Ini tahun 2015. 2015. Transmisi manual warna putih. Iya. Pajaknya di bulan 7 ganjil eh, pajaknya di bulan Januari tahun depan. Tahun 2022 ya? Iya, betul. Pajak nomornya Kil ganjil. Kilometer berapa ini, Kang? Kilometernya kalau nggak salah seribuan an lebih. Ini harga buka berapa nih, Kang? Ini kita jual se di angka... Buka harganya 130 Nego, deh. 130 juta, ya? Iya, Nego. Tahun 2015, ya? Siap. Ini simulasi kreditnya seperti apa, nih, Kang? Simulasi kreditnya DP 20 juta, angsuran 3,2-an. DP 25, mohon maaf, mohon maaf. 3,5? Iya. DP 20 juta, 25 juta, Hah? angsuran 3,2. 3,2? Iya. Setelah De 4. Juga. 4 empat tahun. Oke, ini model yang sudah facelift. Teman-teman, betul tampilannya lebih keren, harga 130 ya, Kang? Ya, ya, buka nah, harga ya. Kalau saya lihat interiornya masih rapi, ini teman-teman masih rapi, masih rapi. Aman nggak, bekas banjir nggak, bekas nabrak betul. Jok juga masih ori ya, masih ori semua. Nah, rata -rata. tes drive di sini bisa ya, Kang? Bagaimana? Tes drive di sini bisa, bisa ya? Bisa, bisa, siap, siap. Suatu kehormatan buat saya apabila para pengunjungnya Om Andre yeah? datang ke sini untuk test drive Oke okay, 130 juta masih bisa nego ya kan betul saya bikinin kopi spesial nah <laughs> tanpa menir ya <laughs> betul kopi hidung <laughs> kopi hidung lula. nah lagi mau dibuka ini. betul tapi kita keliling dulu deh Kang selain terios ada apa lagi Kang? kita ada CRV CRV 2010 yang ini 2010 yang 2000 CC 2000 CC kilometer berapa nih kilometer di angka 105 deh kalau nggak salah 105.000 Iya, kurang lebih ya siap kurang lebih Harga berapa nih buat si ini 130 juta 130 juta betul masih bisa nego ya nego betul-betul sekali 130 juta 30 juta harga cash ya ya DP berapa nih Kang, kalau mau si RV Kang? DP 25 ketemunya sekitar 3,2an 3.200.000? Iya 4 tahun ya Kang ya? 4 tahun Kalau mau cicilan di bawah 3 juta, tambahin DP bisa ya Kang bisa. ya? Bisa, DP gede, makin cepat prosesnya makin gampang approvalnya. nya Siap, makanya teman-teman uh, skemanya seperti apa Mampir dulu saja ke putiara, atau putiara Motor Ataupun bisa hubungi langsung Kang Deddy Nomor telepon dan WA-nya ada di atas video Oh wow, masih rapi banget ya? Masih rapi banget, Komandre. Ini bener, bener rekomendasi loh, Om Pokoknya oh, mobil tinggal pakai aja ya, Kang ya. Iya, mobil nggak bakal seksiden, Aman, dijamin. Siap. Pajak hidup ini? Pajak hidup. Pajak udah saya panjangin, bulan 3 Banyak bulan 3. Bulan 3 Maret, tahun depan ya. Iya, velaknya gede nih, ring 20 kayaknya ya. Betul. Ban juga masih layak pakai, sekitar puluh persenan, teman-teman. Di bagian bagasinya juga lega ya, Kang ya. Betul. Tadi berapa? 130 juta, Kang? 130 juta. Oke, 130 juta. Mesin aman. Mesin kita lihat uh, interior Betul. dari Terios yang tadi nih teman-teman. Oke. Okay. Nah ini tadi Terios tiga 130 juta dua ribu lima belas 2015 ya? Ini 2015, model yang sudah facelift ya? Betul, yang sudah facelift. Head unit monitor, AC double blower. Tiga baris ya? Jok masih ori ya? Masih ori, tiga baris. Tiga baris. Kemudian jok nggak ada sobekan, rapi semua ya? Rapi semua, insya Allah aman. Rapi semua. Nah, ini di tiga 130 juta. Langsung bawa pulang Daihatsu Terios teman-teman ada apa lagi nih. Kak? Kita selain ini ada Avanza G. Di mana tuh? Nah depan. Oh di depan. Ya. Ayo kita lihat-lihat lagi teman-teman. Avanza G tahun 2014. Yang ini 2014. Betul. Avanza tipe G ya. Betul. Uh, kilometer berapa ini kang? Ini kilometer 105 deh kalau nggak salah. Ini kalau 105 nggak salah, kurang lebih ya. Hmm. Kalau misalkan nanti ada kekeliruan, teman-teman bisa cek langsung saja hubungin Kang Deddy ya. Betul betul betul betul. Harga berapa ini tipe G bertransmisi manual? Ya, uh, berplat ganjil, pajaknya bulan Agustus, pajak bulan Agustus. Iya, harga buka berapa ini, Kang? Harga bukanya seratus dua puluh lima, Harga cash ya, harga cash kira-kira kredit seperti apa nih, Kang? Harga kredit ini DP dua puluh juta bisa, DP lima belas juta bisa, cicilan berapa nih? Cicilannya sekitar, kalau DP lima belas sekitar tiga setengahan belas. Tiga Kurang lebih tiga setengahan Tadi harganya 120 ya? 125 125 juta betul. bisa bawa pulang on new avanza betul oke selain avanza kita kemana lagi nih kang nah selain avanza ini ada ignis tahun 2018 Wah, cakep banget ah, 2019 2019 ya, nih. mardi 18 oh ya, 2018. 2018 ignis Siap, tipenya tipe GX ya. Tipe GX. Tipe tinggi ya. Iya, betul. Nah ini tipe GX, warna merah. Kilometer warna merah. berapa ini Kang? Warna merah kilometernya ini masih 25.000, kalau nggak oh, salah. Oh kemarin masih kecil, saya ya? lihat, ya 25.000. 25.000. transmisi metik. Metik. Metik. Harga berapa ini Kang? Ini harganya saya jual 130 buka harga. 130 juta. Betul. Kira-kira kredit DP berapa nih buat Ignis? Untuk kredit DP di 20 bisa. DP dua 20 bisa. Angsuran estimasi sama sekitar tiga 3,5 juta. 3,5 juta? Kurang lebih. Oke, ada Ignis teman-teman. Kondisi masih seperti baru. Masih Seger kicong. banget. Seger banget mobilnya irit juga ya. Saya di Ignis kita kemana lagi nih Kang? Uh, Yaris TRD. Oh, Yaris Lele TRD Sportivo Betul. ya. Betul. Ini tahun berapa Kang? Uh, Mardi 2016 ribu 2017 belas Mardi dua 2016 enam belas ya dua ya. ribu di sportivo ya betul kilometer berapa ini kang ini kilometer enam puluh ribuan deh enam puluh ya mesin seribu cc harga berapa ini kang harga saya jual obral 175 175 betul masih bisa nego ya biar <gir> dulu aja ya oh, iya iya ngopi dulu aja ngopi ngopi dulu aja 175 tujuh kes kreditnya hmm. seperti siapa nih untuk kredit DP-nya 30 juta. Ya. Yeah. Estimasi saya angsuran di sekitar 39an, kurang lebih sampai 4 jutaan. 39 sampai 4 jutaan. Kurang lebih. Oke. Okay. 75. Betul. Oh, yang di dalam udah laku semua, Kang? Yang di dalam udah di DP. Udah di DP semua yeah. ya. Oke, okay, berarti mungkin yang update tapi ada rendil. yang ada yang ditolak tuh, yang Honda City DSI. Oh, kita lihat yuk, Kang. Yuk, DSI yang warna silver. Warna silver. Tahun berapa ini, Kang? 2008. 2008. Sama ini ini ini juga DP-nya sampai sekarang belum belum nyampe-nyampe juga nih. Mm -hmm. Baru panjar 5 juta tapi udah ada Hampir sebulan ini Oh yang Agia uh, Yang Siti dulu deh Kang Yang Siti boleh Kilometer berapa ini Kang? Ini kilometernya seratus ribuan Ongoing ini? juga 100 ribuan? Iya Harga berapa Kang? buat IDSI? Harga saya jual 85 85 cash ya? ya Kreditnya seperti apa nih? Kreditnya DP 15 juta Angsuran 24an dua juta ratus Iya 4 tahun ya? Kurang lebih Oke DP-nya cukup 15 juta Mobil ini tinggal pakai aja kang. Kurang lebih bisa tinggal pakai. Udah Siap. aman ini, nggak bekas nabrak nggak bakal banjir. Masih rapi ya? Rapi semua mesin-mesin aman. Eh, nah, KPI itu lebih irit daripada VTEC teman-teman. Betul. Terus satu lagi ini yang putih Agia. Ag Agia. Tahun berapa ini kang? Agia tahun 2013, bertransmisi manual. 2013 manual. Betul. Kilometer A, berapa nih? Plat A cukup ya? Terlalu besar. Kilometer berapa kang? Kilometernya sembilan ribu deh kalau nggak salah. Sembilan ribuan. Iya. Harga berapa kang Agia ini? Saya jual delapan enam. Ini delapan puluh enam juta. Iya. Kreditnya seperti apa nih? DP Credit berapa nih? DP lima belas juta, ketemunya angsurannya sekitar dua koma enam an, dua koma lima, dua koma enam. Dua setengahan atau dua koma enam ya? Iya, dua lima dua enam an. Selama 4 tahun ya kang Selama ya? Selama tahun. Oke, nah ini teman-teman unit-unit yang ready dijual di Mutiara Motor. Kalau teman-teman berminat makanya bisa subscribe dulu channel YouTube-nya atau hubungin langsung saja kang Deddy. Kontak nomor telepon dan WA-nya ada di deskripsi ya. Iya. Siap, mungkin seperti ini update terakhir dari Mutiara Motor. Nanti kita akan update lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa Kang Deddy ya. Baik. Ada, kalau ada kata-kata yang salah, dari saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Oke. Okay. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.